Daniel. Waalaikumussalam. Ini tak ada lah. Tak keluar kejap tadi pergi kedai. Tak boleh cik, saya tunggu Daniel balik dulu. <tong> tak apa lama. Mai duk sini. Asyik pun berbalih klinik ni. Ni kita santai bang. Alah Pelik je ni Kenapa Cik? Ya Pelik lah Mar Dia kena suruh sapu kat mata Kiri dengan kanan Haa Cik sakit bisul kat sini Macam mana cina nak baik ni? Aduh Agaknya doktor ni terlebih belajar rasanya Aduhai, doktor-doktor Pekat pun ada kot Acik cakap bisul dia bagi buat mata, main pelik Itulah Kau <tuk> buat Ada satu lagi ni peliknya Kekejangan perut atau perut mengulas? saya sakit apa sebenarnya ni? Kok kekejangan perut pula? <tuk> Siap perut mengulas lagi tu Encik ah, sakit bisol kat sini, dah besar dah oh. Kalau encik makan ubat ni Encik makan pun <laughs> rasa yang mengulas <laughs> Apa cerita ni ya Allah Rasanya roti ni um, Kurang tidur ni Agaknya lah kurang rehat salah bagi ubat dekat encik Encik tak nak makan lah <laughs> Rasanya ni bukan orang lain ni Betul tu? Ha. Kan? Mungkin so macam mana dia... ni? Dia pening ni. Aji Bisa nak makan cantik. Acik nak makan ke tak nak? Ikut Acik lah. Adui. Nak dia patut Acik sakit, perut Acik sakit. <laughs> <laughs> Rasa pisau <pisunya laughs> je makin besar. <laughs> Hei, ya Allah, ya Allah.